Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allam sedalam Asyhadinaullohu Muhammad. Berjumpa lagi dengan salam sadi di sini dalam malam jaya. Uh, semoga kita semua dalam tetap dalam lindungan Rahmat dan iman Allah Subhanahu Taala. Ini adalah speaker Crimson yang kami meletakkannya di sini di lantai ya, seperti itu. Dan dekat tembok dan agak lembab. Jadinya suaranya seperti ini. Kalau di kalau dinyaringkan itu saya Bentar dulu masihnya. Ya, suaranya ya. Nah, ini ketika volume dinaikkan akan bunyi krek kerak -ker -ker. Nanti ketika bass itu tinggi biasanya ini suaranya pelan sendiri gitu. Nanti kita cek ada masalah apa seperti itu. Saya nyaringkan dulu teman-teman ya. Ini kondisi full. Nah ini bunyi kerak-kerak begini teman-teman Ini suaranya Agak turun menurut saya nah ini kita dengarkan dulu nah ini sudah normal teman-teman ya nah, drop suaranya drop nah ini, nah langsung-langsung pelan sendiri oke okay, ya, biar ada lama-lama kenapa bisa begini ini perkara lembab pastinya. ini turun sendiri teman-teman oke okay. ini sepertinya di diknot volumenya seperti itu, kita cek apakah benar oke okay, ya baik teman-teman kita buka dulu ya pelan pelannya Uh, skrupnya satu persatu sebetulnya di video-video yang lalu sudah pernah kami buka ini karena untuk ganti soket spikunnya itu oke okay, satu persatu dibuka pelan-pelan teman-teman karena tadi yang bermasalah itu suaranya naik turun dan ketika uh, knop volumenya diputar itu bermasalah jadi langsung eksekusi tanpa ganti ya hanya dikasih kontak cleaner seperti ini diputer-puter dibersihkan, mudah-mudahan ini sudah bisa lagi teman-temannya seperti itu. Sudah tidak masalah lagi. <SILENCIO> Oke okay, teman-teman ya uh, Berarti cukup dikasih ini ya uh, Dikasih apa namanya Pelumas ya Cukup dikasih ini aja Kita akan Cek lagi Kasih pelumas lagi Kasih kontak cleaner lagi Dan setelah ini akan uh, Kami Coba lagi ya, takutnya setelah dipasang masih bermasalah seperti itu. Oke, nah di sini teman-teman ya, ini kabel harus dicabut ya sudah dicabut ya, berarti hanya cukup ke sini. Dan tadi kita cek uh, Tidak ada Knob yang lain yang bermasalah ya Cuma knob ini aja ya Knob uh, Volume saja Dan insyaallah ini sudah Sudah ndak, ini ya ndak, ndak bermasalah teman-teman ya Kalau tidak bermasalah Kita pasang lagi aja Oke bagi teman-teman yang belum tahu dalamannya Dalamannya Crimson tuh seperti ini Powernya Yang mana powernya Uh, kalau power supply-nya ini ya, ini power supply-nya. Strum-nya strumnya istilahnya. Kalau untuk uh, power pendorongnya ini, teman-teman. Nah ini, IC berapa ini? nggak kelihatan saya. Insyaallah di video sebelum ini ada yang coba ya. Nah ini, di sini teman-teman. Ini ini powernya kecil ya, seperti itu. Tapi luar biasa. Karena mungkin kena tone kontrolnya ini ya Yang membuat Crimson uh, lebih mantap seperti itu Oke okay. Saya tutup dulu ya Nanti kita coba lagi Hawatinya ada masalah seperti itu Oke okay, teman, teman sudah dipasang lagi Saatnya kita berdirikan dan dicoba lagi teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan tidak terjadi kendala lagi Kami menggunakan tipe ini ya menuh. Dari mana nih? Ya ndak ndak ini lagi ya ndak ada bunyi keretek ndak ya. Tapi ndak tahu lagi sih. Ini pakai line ya. Tuh dua line. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak ya? Karak, karak, gitu. Sudah, ini mungkin karat ya, gara-gara lembab, karat, atau ada debu gitu. Kecek. Oh, lagunya berhenti. Kecek ya. ini kondisi volume full teman-teman Alhamdulillah sudah tidak ini ya suara anda naik turun padahal ini full oke okay ya berarti untung kendalanya cuma di potensiometer kalau misalnya nanti akan bermasalah lagi berarti potensinya harus diganti memang Jadi jangan langsung diganti bisa dibersihkan dulu ya nyervis ini nyervis santai-santai nyervis ringan-ringan crimson gara-gara volume ker -ker -ker dan naik turun ternyata ada di potensinya minta dibersihkan terima kasih semoga yang sedikit ini bermanfaat dunia harapan teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh